Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel Youtuber Gagal Halo sobat youtuber gagal dimanapun kalian berada Semoga sehat selalu dan dimudahkan Rezekinya Oke sobat youtuber gagal uh, Pada kesempatan kali ini youtuber gagal Ingin menunjukkan sebuah aplikasi kepada kalian Yaitu aplikasi Mining Cryptocurrency dan di sini saya akan tunjukkan kepada kalian aplikasinya adalah Storm Gain ya. Storm Gain ya, teman Oke, setelah kalian melihat aplikasinya seperti ini. Nah, di sini cara kerjanya adalah kalian bisa melakukan mining secara gratis untuk mendapatkan saldo USDT-nya, teman-teman ya. Dan di sini untuk mining-nya itu 4 jam sekali bisa kalian aktifkan. Kalian aktifkan Empat jam sekali, dan uh, kalian kumpulkan sebanyak 10 USDT untuk bisa melakukan trading secara gratis, teman-teman. Ya, oke, okay, di sini saya sedang melakukan mining, jadi uh, tersisa waktu 40 menitan, lah ya, teman-teman. Karena tadi saya empat uh, tiga uh, jam yang lalu sudah uh, mengaktifkan miningnya. Nah, setelah nanti kalian mencapai minimum 10 USDT kalian bisa melakukan trading. Oke, di sini saya akan tunjukkan dalam versi yang saya ketahui ya, teman-teman. Jadi di sini saya tidak bermaksud untuk menasehati keuangan Anda ya, teman-teman. Oke, langsung saja bagaimana cara melakukan trading pada aplikasi ini. Nah, ketika kita sudah mengumpulkan su 10 USDT nanti kita withdraw nanti akan masuk ke bagian uh, balance di bagian tether ya teman-teman nanti kita akan masuk ke bagian sini nah saldo yang sudah kita withdraw sebesar 10 USDT tersebut bisa kita tradingkan ke bagian trading seperti ini teman-teman ya Oke langsung saja di sini saya akan tunjukkan ke kalian hasil ataupun riwayat daripada trading yang telah saya lakukan. Di sini saya sudah melakukan trading hari ini sebanyak berapa kali ya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh kali, delapan kali ya. Sekitar gitu ya teman-teman. Nah di sini ketika uh, uh, kita melakukan trading di sini bisa kalian lihat profit yang saya dapatkan dalam setiap trading yang saya lakukan ini bervariasi ya ada yang 0,07 USDT ada yang 0,01 ada yang 0,1 ada yang 0,1 ya eh, itu tergantung daripada eh, kapan kita melakukan close out ya teman-teman pada saat kita melakukan trading nah untuk melakukan tradingnya kalian uh, jika memiliki akun yang standar seperti punya saya ini karena saya masih memiliki akun standar kalian bisa melakukan hanya satu uh, instrumen satu apa ya namanya satu ini saja ya teman-teman hanya bisa melakukan buy saja tidak bisa melakukan sell nah bagaimana sih caranya agar kalian profit pada aplikasi ini ketika melakukan trading nah ini saya akan jelaskan sesuai dengan versi yang saya ketahui dan sesuai dengan pengalaman yang saya lakukan Oke bisa kalian lihat di sini di sini saya menggunakan uh, chart ya teman-teman ya di sini saya masuk ke bagian Bitcoin Tether ya untuk melihat pasarnya Kemudian di bagian ini kita buat satu menit dan kita pilih di sini candlestick ya. Indikatornya saya gunakan RSI, RSI ya, relative strength index seperti ini, yaitu kurang lebih uh, hasilnya seperti ini. Dan saya membuat lainnya itu sebesar 10 ya teman-teman, 10 ya. Oke. Okay. Di sini RSI 14 bisa kita ubah jadi 10. Kurang lebih seperti ini, nah. Bagaimana sih uh, kalian bisa melakukan trading pada aplikasi ini ya? Caranya cukup mudah, teman-teman ya. Jadi ketika uh, di sini kan kalian memiliki akun yang standar nih. Kalau kalian melakukan uh, mining secara gratis dan melakukan trading pada aplikasi ini secara gratis maka kalian hanya akan bisa melakukan buy saja, tidak bisa melakukan sell ya teman. -teman. Jadi nanti kita lihat di bagian RSI 10-nya ini, ketika uh, garisnya itu sudah menyentuh di bagian bawah sini, barulah kita melakukan buy. Nah kalau posisinya seperti ini seharusnya itu bisa kalian lakukan sell, tapi karena akun saya standar, saya tidak bisa sell. Saya hanya bisa melakukan buy saja, teman-teman ya. Oke, setelah kalian selesai untuk um, melakukan trading, kemudian kalian tunggu profitnya, ya teman-teman ya. Profitnya itu tergantung daripada seberapa besar uh, kalian ingin profit, ya teman-teman ya. Setelah kalian berwarna hijau uh, atau setelah kalian melakukan trading, dan... Um, angkanya itu sudah menyentuh angka hijau seperti ini hurufnya ya, sudah berwarna hijau bukan merah, maka kalian akan profit ya. Itulah profit yang kalian dapatkan dan profit yang kalian dapatkan itu bervariasi tergantung dari dari bagaimana kalian melakukan close out atau menutup pasarnya, teman-teman ya. Oke, okay. untuk saldo profitnya kita akan coba masuk ke bagian exchange. Nah, Nah, di sini teman-teman yang bisa kalian withdraw adalah saldo dari profit, hasil profitnya teman-teman. Oke, karena kita tadi sudah melakukan trading dan saya sudah mendapatkan 10,3 USDT, profit yang saya dapatkan sekitar 0,3 ya, teman-teman ya, 0,3 USDT. Nah, di sini saya akan coba melakukan exchange saja, teman-teman ya yaitu ke litecoin. Nah di sini saya sarankan kepada kalian untuk melakukan exchange ke litecoin karena kalau kita e, menggunakan crypto lain atau mata uang lain akan memiliki fee yang besar. Jadi saya sarankan untuk menggunakan e, dari tether ke litecoin ya untuk menukarkan hasil profitnya teman-teman ya. Oke, okay, sini akan saya coba. Saya sudah memiliki profit 0,3 ya teman-teman. Sini saya akan buat 0,3, 0,3 USDT yang akan kita tukarkan dan kita akan mendapatkan 0,001 LTC. Langsung saja saya akan coba untuk menukarkannya. Untuk mengubah dari koin USDT profit yang kita dapatkan tadi menjadi koin litecoin teman-teman ya. Kita tunggu saja prosesnya sampai benar-benar selesai apakah berhasil atau tidak. Nah untuk koinnya itu sendiri setelah kita rubah menjadi koin LTC seperti ini. Nah di sini koin eh, litecoin saya sudah bertambah ya teman-teman tadi 0,001 sekarang 1. 0,002. Jadi sudah bertambah. Oke, kita coba masuk ke bagian Litecoin-nya. Nah, ketika kalian mengubah atau mengexchange koin uh, USDT kalian ke dalam bentuk LTC untuk melakukan proses withdrawal di sini kalian tinggal pilih withdrawal ya, teman-teman ya. Tinggal pilih withdrawal seperti ini. Nah, ini adalah profit yang sudah saya hasilkan dari hasil trading. Nah untuk melakukan withdrawal kalian harus mengaktifkan Google Authenticator kemudian SMS. Nah oke okay ya. Dan proses withdrawnya nanti bisa kalian gunakan wallet seperti IndoDax ataupun uh, wallet lain ya yang berhubungan dengan uh, LTC. Oke okay, ya, jadi untuk poin yang bisa di withdraw dari hasil mining itu hanya bisa digunakan ke uh, tether ya untuk melakukan trading teman-teman ya. Oke okay, ya, saya rasa sudah cukup jelas ya teman-teman ya untuk uh, menggunakan aplikasi Stormgain ini. Oke, okay. nah ketika kalian uh, di sini ya teman-teman ya, bisa kalian lihat pasarnya juga eh, apa yang harus kalian lakukan. Nah, untuk melakukan secara gratisan kalian bisa mining saja kalian kumpulkan sampai terkumpul yaitu 10 USDT nanti akan menjadi bentuk eh, saldo Tether seperti ini teman-teman ya, yaitu 10 Tether dan nanti hasilnya bisa kalian tradingkan di bagian trading seperti ini seperti yang saya lakukan. Nah seperti yang saya lakukan dan uh, hasil riwayat trading yang saya lakukan adalah ini ya teman-teman. Oke ya, saya sudah mengumpulkan kurang lebih uh, sekitar 0,002 LTC ya karena tadi saya uh, sudah menukarkan atau merubah dari profit USDT ke Litecoin kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Oke untuk uh, video kali ini saya sudahi dulu teman-teman sampai di sini. Mungkin jika ada pertanyaan lain seputar tentang aplikasi StormGain ini jika perlu kalian update selanjutnya silahkan tinggalkan komentar kalian pada kolom komentar. Semoga ini bisa membantu dan sekali lagi saya katakan bahwa saya tidak mengatakan bahwa saya adalah penasehat keuangan anda karena pada dasarnya saya tidak memaksa kalian untuk menggunakan aplikasi ini, nah saya hanya sedikit sharing sesuai dengan apa yang saya ketahui tentang aplikasi ini semoga bisa menambah wawasan kalian tentang dunia cryptocurrency terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya